Para ahli sekte super di atas Hundred Empire Mountain perlahan turun setelah pertempuran berakhir, sebelum akhirnya beristirahat di langit di atas puncak gunung. Keributan di puncak gunung segera mereda ketika semua orang melihat ini, dan pandangan penuh semangat membakar di mata banyak orang. Jelas, mereka menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang, aku pikir tidak perlu untuk melanjutkan perang 100 kekaisaran ini sampai akhir kali ini. Kan? Wu berseri-seri ketika dia melihat puncak gunung. Sebelum melihat ke arah para ahli yang tersisa dari berbagai sekte super. Pertarungan terakhir Nirvana Golden Ranking hanyalah untuk memilih juara yang paling menonjol. Aku pikir sudah ada seseorang yang cocok untuk tempat itu. Bukan. Pakar dari Great Desolate Palace juga mengangguk dan tertawa. Dari samping, beberapa ahli lain dari sekte super juga sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu. Tatapan mereka berbelok ke bawah serentak dan akhirnya berkumpul ke sosok muda tinggi di bawah alis liutong sedikit bersatu. Kegagalan Kintian untuk mendapatkan tempat juara sekarang agak keluar dari tangannya. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan saat ini. Dia telah menyatakan sebelumnya bahwa orang yang bisa menghentikan formasi akan menjadi juara. Tidak ada cara baginya untuk mengambil kembali kata-katanya yang disebut juara seratus perang kekaisaran mungkin tampak hanya gelar kosong, tapi itu cukup penting bagi sekte super mereka. Ini karena menurut aturan, sekte super yang juara ikuti akan bisa mendapatkan jumlah murid terbesar dalam perang seratus kerajaan. Jika seseorang ingin memastikan kemakmuran berkelanjutan sekte seseorang, menuangkan darah baru sangat penting. Para jenius yang menonjol dalam perang seratus kerajaan ini semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Pendaftaran mereka ke sekte apapun akan sangat bermanfaat bagi prospek jangka panjang sebuah sekte. Meskipun pemilihan murid dari Perang Kekaisaran 100 hanyalah salah satu cara bagi sekte super ini untuk merekrut murid, jelas bahwa tidak ada sekte akan menemukan memiliki terlalu banyak dari mereka mengganggu. Selama bertahun-tahun, 8 sekte super sering berdebat tentang distribusi para murid yang direkrut di wilayah suan Timur. Juga karena argumen ini bahwa beberapa aturan telah dibuat. Contohnya adalah Hundred Empire War. Itu menggunakan pemilihan sekte juara untuk memutuskan sekte supermana yang bisa mendapatkan murid terbanyak. Jika seseorang membagi sumber murid dalam Perang 100 Kekaisaran menjadi 10, sekte yang juara bergabung akan bisa mendapatkan bagian lain di atas bagian asli mereka. Ini pada dasarnya dua kali lipat dari sekte lain. Pemenang pasangan terakhir dari Hundred Empire Wars sebagian besar berasal dari Kekaisaran Tianyuan. Sebagai faksi di bawah Gerbang Yuan, para juara ini secara alami akan bergabung dengan Gerbang Yuan tanpa kecuali. Ini juga memungkinkan Gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari Perang Seratus Kerajaan. Namun, kali ini, penampilan lindung telah mengecewakan situasi. Bahkan Liutong tidak berani menjamin bahwa Lindong akan memilih untuk bergabung dengan Gerbang Yuan. Meskipun Gerbang Yuan mereka benar-benar sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, Liutong merasakan kegelisahan samar tentang Lindong. Mata delapan ahli sekte super melayang di udara saat ini berkumpul ke Lindong di bawah mereka. Bahkan tatapan dari puncak gunung sekitarnya juga berubah saat mereka semua berkumpul di Lindong. Kedatangan tiba-tiba setiap tatapan di tempat ini menyebabkan Lindung tertegun. Baru kemudian ia merasakan bahwa tempat juara ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Lindong, Sekte Supermana yang ingin kamu ikuti. Wu Dao tersenyum menatap Lindong. Nada ramah itu membuat rambut Lindong berdiri sedikit. Suara Wu Dao baru saja memudar ketika tujuh pasang mata yang tersisa lebih fokus pada Lindong. Dengan barisan seperti menatapnya. Bahkan Lindung tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman terlepas dari karakternya. Dia hanyalah seorang murid yang ingin bergabung dengan Sekte Super. Tidak perlu menaruh perhatian yang mengerikan padanya benar. Di sampingnya, Martin kecil sedikit menyipitkan matanya saat dia menyaksikan adegan ini. Pemilihan Sekte Super sangat penting. Ini karena Lindung perlu berlatih di sana untuk jangka waktu setelah ini. Begitu seseorang bergabung dengan Sekte Super. Tubuh seseorang akan tercetak dengan merek sekte ini. Persaingan antara sekte wilayah Suan Timur sangat ketat. Mereka semua adalah kapal besar. Dan jika sebuah kapal besar terbalik, para murid di dalamnya juga akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Dari apa yang bisa diceritakan tentang situasi saat ini di wilayah Suan Timur, gerbang Yuan jelas yang terkuat. Oleh karena itu, Kemungkinan sumber daya yang dimilikinya juga akan melampaui sekte super lainnya. Jika seseorang dilatih di Gerbang Yuan, ia akan diperlakukan dengan baik dan mungkin bahkan memiliki masa depan yang lebih cerah. Tentu saja, Marten kecil sangat tidak menyukai sekte terkuat dari wilayah Suan Timur ini. Celestial Dimension Marten dan Gerbang Yuan adalah musuh bebuyutan. Nenek moyang kedua pihak telah dibunuh oleh pihak lain. Oleh karena itu, dia secara pribadi tidak ingin Lindung bergabung dengan Gerbang Yuan. Tentu saja, jika Lindung masih memilih mereka pada akhirnya, Little Marten tidak akan keberatan. Di antara tujuh sekte super yang tersisa, Dao Sekte adalah pilihan yang cukup bagus. Tentu saja, jika Lindung ingin lebih dekat dengan Ling Qingzu, bergabung dengan sembilan surga tertinggi Istana Kemurnian juga tidak buruk. Tubuh fisik Lindung juga cukup kuat dan Great Desolate Palace dikenal luas karena tubuh fisiknya yang kuat. Energi mental Lindung juga tampaknya cukup baik, dan sekte ilahi berfokus pada budidaya energi mental. Ketika Little Marten memikirkannya, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh ketika dia menemukan bahwa Lindong, Jack semua perdagangan ini, tampaknya memiliki sejumlah sekte super yang bisa dia pilih untuk bergabung. Sementara pikiran ini mengalir melalui pikiran Little Marten. Lindung juga sedikit mengernyit. Tak terhitung orang di sekitar yang diam-diam menatapnya. Mata mereka mengandung rasa iri yang agak sulit disembunyikan. Jika orang-orang ini ingin bergabung dengan sekte super, mereka harus melihat apakah pihak lain ingin menerima mereka. Namun, dia melakukannya dengan mudah. Semua sekte super ini hanya bisa menonton dan menunggunya untuk membuat pilihannya. Puncak gunung terdiam sesaat sebelum Lindung akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah delapan orang di langit dan berkata, Tetua, Lindung ingin bergabung dengan Dao Sekte. Keributan. Kata-kata Lindung tidak diragukan lagi menimbulkan keributan di puncak gunung. Cukup banyak orang yang terpana. Mereka jelas tidak berharap bahwa Lindung akan memilih Dao Sekte. Meskipun Dao Sekte tidak dianggap sebagai yang terlemah di antara delapan Sekte Super, itu juga tidak dianggap sebagai yang terkuat. Selain itu, Dao Sekte harus menjadi murid paling sedikit di antara delapan Sekte Super. Dari sudut pandang tertentu, reputasi itu pasti sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, banyak orang tidak dapat memahami mengapa Lindong akan menyerahkan Gerbang Yuan terkuat dan bergabung dengan Dao Sek. Lindong juga merasa sedikit tidak berdaya dalam menghadapi keributan di sekitarnya. Gerbang Yuan memang sangat kuat jika dia bergabung. Dia memang akan memiliki pendukung yang sangat kuat. Namun, itu jelas tidak mungkin bagi Lindung untuk melakukannya karena Little Marten. Selain itu, begitu identitas Little Marten terungkap dan Gerbang Yuan ingin menyerangnya, Lindung pasti akan membantu Little Marten memberikan karakternya. Karena itu, ia bahkan mungkin diusir dan diburu oleh Gerbang Yuan. Karena itu masalahnya, mengapa dia masuk dan mencari masalah? Adapun Istana Sembilan Surga Kemurnian tertinggi, itu juga cukup kuat. Namun, Ling Qingzu ada di sana, apalagi statusnya jelas sangat tinggi. Jika Lindung masuk dengan status murid, itu tidak akan sesuai dengan kata-kata arogan yang pernah diucapkannya di depannya. Lindung bisa membayangkan betapa canggungnya setelah bertemu Ling Qingzu di sana sebagai murid dari Sembilan Surga Agung Istana Kemurnian. Setelah beberapa pemikiran, Lindong juga menghilangkan istana desolate besar dan sekte ilahi. Oleh karena itu, setelah banyak merenungkan, tampaknya Dao sekte paling cocok untuknya. Meskipun orang tua Wu Dao itu tampaknya memiliki niat untuk menipu dia. Ekspresi delapan ahli sekte super di udara sangat menarik setelah mereka mendengar pilihan Lindong. Wajah tersenyum Wu Dao muncul seolah-olah itu adalah bunga yang booming. Orang-orang yang tersisa memiliki wajah yang menyesal. Hanya Liu Tong yang berkedip gelap di matanya. Lin Dong telah melepaskan gerbang Yuan dan memilih Dao Sek. Ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar wajah. Tidak dapat dihindari baginya untuk ditegur karena kinerja yang buruk ketika ia kembali kali ini. Lin Dong, Keputusan ini bukan masalah sepele. Dan itu menyangkut masa depan kamu. Jangan sampai membuat kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidup kamu. Liu Tong berbicara dengan samar. Semua orang bisa mendengar amarah dan ancaman tersembunyi dalam suaranya. Mata Lindung mengeras dan merasakan sedikit ketidaksenangan di hatinya. Liu Tong agak terlalu berpikiran sempit. Jika gerbang Yuan dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, akan jauh lebih baik untuk tidak bergabung dengan mereka. Liu Tong. Memilih sekte adalah keputusan individu. Kata-kata kamu ini benar-benar sedikit memalukan. Wu Dao mengangkat matanya dan berkata, gerbang Yuan kamu mungkin kuat tapi sekte Dao aku juga tidak mudah. Saat itu, seorang murid dari patsek aku bisa mengisi ke gerbang Yuan kamu dan membunuh tiga orang tua besar sendirian. Bagaimana kemampuan seperti itu lemah? Petik 2. Wu Dao. Kamu benar-benar berani mengangkat masalah ini. Ekspresi Liu Tong berubah drastis saat dia menangis dengan marah. Apa yang dikatakan lelaki tua ini adalah kebenaran? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap aku? Mata Wu Dao tiba-tiba menjadi gelap dan dingin pada saat ini. Dia menatap Liu Tong dan perlahan menjawab, Ham Wu Dao, makhluk jahat itu pada waktu itu adalah seseorang dari Aula Kesepian Dao Sek kamu. Sepertinya desolate holmu masih menyimpan dendam tentang masalah ini. Heh, jika kamu tidak bahagia, kamu bisa datang mencari kami. Hal jahat itu bahkan memaksa master sekte kami untuk campur tangan. Jadi setidaknya ia harus puas dengan kematiannya. Ekspresi Liu Tong dingin dan keras ketika ia berbicara. Kamu masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Orang tua ini akan melumpuhkanmu hari ini. Petik 2. Ekspresi buas melonjak di wajah Wu Dao pada saat ini. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan saat kekuatan Yuan yang mengerikan segera tersapu. Kekuatan Yuan-nya sangat aneh, seolah-olah itu mengandung energi yang sangat kuat. Itu naik tanpa henti saat berfluktuasi, tampak dipenuhi dengan jumlah vitalitas yang tak ada habisnya. Panggung kehidupan misterius, Liu Tong, jelas juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang aneh dari Wu Dao. Murid-muridnya segera menyusut dengan kencang ketika dia juga berteriak dengan marah, "Lumpuhkan aku!" Kamu berani. Kekuatan Yuan yang sama tak tertandingi melonjak keluar dari dalam tubuh Liu Tong setelah tangisan terdengar. Meskipun lebih rendah dari Wu Dao, itu juga sangat menakutkan. Suasana di langit langsung menjadi bermusuhan. Semua orang di puncak gunung menyaksikan dua orang dari dua sekte super yang tiba-tiba saling berbalik. Ketika rasa dingin merambat di hati mereka. Setelah itu, banyak mata beralih ke Lindong.